Ah, rumah baru ini bagus banget sih. Gak ada hantunya lagi. Maksudku bukan gak ada hantu, maksudnya gak ada nenek kebayan. Ah, tolong. Apa ini? Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Baiklah, aku akan melewatinya. Wih, udah banget ini mah. Tuing ini mah malah tambah gampang curang, mah gak apa papa. Kalau ini mah, aku mah mesin terbang aja, gak akan kalah. Loh, ini gak jelas. Woi. Kalau ini mah pakai Ender Pearl aja. Pistol merahku udah selesai. Wah, kabur. Betuwe engko ho seneng. Senesudah ras. Lah, kok gini? Eh, ampun, ampun, ampun <laughs>